Mengenai kisi-kisi bagaimana cara membuat naskah akademik. Yang pertama eh, harus ada landasan eh, legal. ya Landasan legal itu artinya normatif membuat eh, satu media pembelajaran itu saya menyebut sebagai trisula. Atau trisila boleh. Ya. Kalau trisula itu kan senjata yang Mempunyai tiga mata tajam itu ya. Nah Trisula itu yang di tengah itu sila-sila sila yang pertama itu harus menggunakan Pancasila. Jadi sebagai landasan pertama pendidikan sejarah lokal ini mau mengambil sila keberapa. Kalau itu persoalan mengenai kerukunan agama ya bisa ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu soal keteladanan, kepemimpinan, warisan uh, budaya itu bisa sila uh, kedua dan sila yang ke kelima. Ya. Kemudian kalau dari sejarah lokal itu Dilihat dari aspek uh, apa warisan pemersatu, ya. eklubium sosial misalnya. ya Yang jelas bahwa itu mengikat kita dalam satu persaudaraan, bersatu tanah air, bersatu uh, dalam bingkai uh, nusantara berbangsa satu, bangsa Indonesia yaitu sila yang ketiga. Jadi basis pertama di situ. Lalu kalau basis kedua, jadi kan trisula itu ada tiga uh, prinsip ya, yang legal itu. Yang ketiga itu, yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya Anda bisa menurunkan uh, dari Undang-Undang Dasar 45, misalnya hidup bertetangga dengan negara-negara lain itu kan uh, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu menjaga ikut serta menjaga ketertiban dunia ya itu berarti apa saja yang menjadi sejarah lokal kita misalnya bekas-bekas penjajahan Jepang bekas-bekas penjajahan Belanda yang kita tunjukkan bahwa kita anti terhadap penjajahan ya, itu termaktub di dalam undang dasar 45 jadi harus ada semangat normatif semangat legal itu yang kita ambil misalnya demokrasi sila keempat itu ya dalam permusawaratan perwakilan ya itu demokrasi kan tentang demokrasi itu ya banyak ya. di dalam pasal-pasal itu karena mengatur uh, jalannya pemerintahan misalnya persoalan ekonomi pasal 33 persoalan agama pasal 28 ya. ya itu harus menjadi semacam landasan legalnya ya. nah yang ketiga adalah undang-undang tentang uh, pendidikan nasional undang-undang Diknas ini memberi arah, memberi tujuan memberi semangat memberi pelaksanaan ya Yaitu kemudian diambil mana yang dari arah pendidikan nasional kita, dari tujuan pendidikan kita, itu disebutkan dahulu. Jadi itu naskah akademik itu seperti itu. Nah kemudian landasan yang kedua itu landasan nilai-nilai dan norma yang yang dikembangkan di situ. Jadi nilai dan norma yang adiluhung, maksudnya bahwa nilai dan norma yang mau kita pakai itu misalkan mengambil sejarah lokal ya yang berguna bagi masyarakat sekarang. Menyitir dari Fernand Brodel kan Lestuar Esplique Lepreson. Jadi sejarah ditulis atau diungkapkan itu kalau itu dapat menjelaskan kekinian. Artinya itu berguna bagi masyarakat sekarang. Nah kegunaan itu tadi ya, kegunaan itu bisa bermacam-macam ya. Bisa menginspirasi keteladanan, ya, pewarisan nilai-nilai, kemudian eh, bersikap inovatif, produktif, kreatif, seperti itu. Ya itu saja, itu yang apa norma basis nilai dan dan norma. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah membuat audiovisual local history itu ya harus berlandaskan azas kelayaan dan kepatutan ya ya maksudnya kalau tidak layak tidak patut ya jangan misalnya anda ingin mengungkapkan tentang peranan dukun bayi ya sejarah dukun bayi di suatu desa ya pada waktu melahirkan menolong kelahiran ya jangan di shoot ya jangan di take nanti kelihatan Pornoaksi dan pornografi itu karena sesuatu yang itu mengandung unsur moralitas. Yang pertama ya berbasis moral itu harus diperhatikan. Jadi eh, tidak boleh sembarangan membuat video lokal history itu ya harus disesuaikan dengan asas kelayaan dan norma-norma eh, moral itu yang berkembang. Yang kedua jangan juga menimbulkan sara ya. Menimbulkan perpecahan kan berarti sara itu suku, agama, ras, dan sara ya. Sara suku, agama, ras, dan gulungan. Itu juga tidak dibenarkan. Yang keempat adalah juga tidak boleh menjelek-jelekkan orang yang tidak normal atau disability ya orang yang cacat misalnya atau orang yang apa, umum ya misalnya travesti ya travesti itu belincong ya atau transgender ya, cross-gender itu enggak boleh di apa disudutkan ya. semua harus dihargai ya, menganut prinsip kesederajatan ya persaudaraan, itu itu harus tetap karena kemanusiaan yang adil dan beradab jadi kita harus tahu persis bahwa di dalam menampilkan local history itu ada edukasi di situ nah edukasinya itu apa yang mau diturunkan ya, saya kira persoalan keteladanan itu penting ya. karena keteladanan itu menjadi kocok brenggolo atau sebagai cermin dari generasi yang sekarang, apa-apa yang baik saja yang yang ditulis untuk peserta didik. Tapi apakah tidak bisa itu uh, menggunakan pendekatan kritis? Ya kritis itu uh, baik ya di dalam hal ini apabila kita melihat kecanggalan, tetapi uh, kita harus bersifat objektif. Kemudian tidak memprovokasi orang untuk melakukan tindakan-tindakan misalnya di luar kemanusiaan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kehancuran bagi masyarakat nah untuk itu tentu Anda bertiga ada yang berempat itu ya berembuk. kira-kira daerah mana yang akan diambil ya. terus kan kita punya grup juga misalnya ada kesulitan ya boleh Ya bertanya minggu depan kan Anda sekarang sudah harus buat bikin grup malam ini ya sampai satu minggu ke depan lalu secara apa yang mau direkam jadi naskah akademik itu harus ditulis dahulu jadi mengenai tadi ya dari depan prinsip legalitas prinsip kepatutan kelayaan kemudian hal-hal eh, yang apa dilarang ya seperti pornografi pornoaksi kekerasan Cara apa, penghormatan terhadap disabilitas itu harus ditulis di situ, jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak layak untuk diedarkan atau dipertunjukkan kepada peserta didik. Ya, juga misalnya merokok, rokok itu kan juga termasuk suatu larangan ya bagi eh, yang umum ya maksudnya ada orang yang gemar merokok ya tetapi itu tidak pantas ya kepantasan ya untuk ditampilkan di layar eh, kaca sebagai edukasi ya karena yang jelas bahwa eh, merokok itu merusak kesehatan. Nah, seperti itu ya termasuk juga apa membuli ya jangan ada membuli membuli macam-macam membuli anak kecil membuli orang tua membuli wanita membuli suku ras dan yang lainnya kita harus menjaga betul bahwa kemanusiaan yang dan beradab itu adalah nguwongke uong dalam bahasa jawanya jadi Manusia itu sederajat dan uh, harus dihargai apa, nilai latar budaya dan agama, ya serta bentuk tubuh dan lain-lainnya. Jadi dengan demikian ada unsur penghormatan yang tinggi terhadap uh, sesama. Soalnya keadilan sosial, anda ya bisa juga menjelaskan keadilan sosial secara uh, baik misalnya tolong menolong gotong royong di masyarakat boleh ya jadi eh, seperti saya diperintahkan oleh Pak Denis Lombar waktu itu untuk eh, presentasi mengenai eh, bagaimana masyarakat itu mampu bergotong royong ternyata itu karena ada persoalan timbal balik ya saling tolong menolong itu kalau hari ini kami meminta bantuan orang membangun rumah, maka suatu hari kita juga harus rela ya mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran untuk membantu orang yang telah membantu kita. Jadi ada semacam ketergantungan satu dengan yang lain, ya. Saya kira itu apa yang perlu saya sampaikan. Ya dibuat tidak perlu terlalu apa panjang lebar ya mungkin tiga halaman cukup lah nanti yang halaman eksekusi itu semacam Anda membuat dami ya misalnya Anda mau membuat 10 menit ya paling banter 10 menit lah itu sudah membutuhkan banyak data itu nah dalam waktu 10 menit itu mau Anda bagi berapa sen atau adegan ya kalau 10 menit ada 20 adegan berarti ya Uh, 10 menit kali 60 600 detik ya 600 detik kalau adekannya ada 20 ya 600 dibagi 20 kan gitu maka harus dibagi seperti itu lalu Anda membuat sennya itu diisi dengan uh, visual ya tulisan tadi jadi Anda tulis lalu ada visualnya visualnya apa Misalkan introduksi, introduksi itu mau mengenalkan eh, Pak Suto pahlawan eh, apa, penemu air ya penemu air misalnya maka yang tiga menit pertama mungkin diperkenalkan nama kelahiran Pak Suto dan lain-lain sebagainya. Nah itu nanti visualnya bagaimana ini yang yang agak berat jadi ya, dalam kita membuat film. Karena film itu bukan bahasa verbal tapi lebih bahasa visual. Nah, untuk memvisualisasi eh, apa peristiwa itu membutuhkan eh, apa namanya kerja keras ya pikiran karena ya kalau apa adanya tukang beca Anda shoot hanya beca lewat saja ya itu seperti tidak bersekolah kita tidak berpendidikan tapi bagaimana ya ini mana ini yang ada sepeda ada becak yang dia dari mana ini apakah mau dilihatkan rodanya atau kakinya yang mengayuh sepeda atau embusan nafasnya dan sebagainya itu adalah kalian saudara-saudara semua untuk mengekspresikan atau memvisualisikan gambaran gambarannya abstrak menjadi gambaran audiovisual Anda juga bisa ada wawancara boleh ya, tapi juga anda boleh juga untuk melakukan apa dubbing ya dubbing itu artinya ada orang berbicara lalu Anda beri eh, komentar eh, yang suaranya yang lain itu boleh juga nggak apa-apa Terserah kreasinya, seperti Anda nge saja. Cuman bedanya kalau ngevlog itu ya spontanitas, kalau ini harus kita rencanakan secara baik. Jadi tujuannya tetap bahwa peserta didik akan dapat mengambil manfaat dari uh, lokalitas yang kami tampilkan. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Iya iya, Prof. <laughs> izin bertanya Prof begini. Hmm. kalau misalnya tugasnya itu kan di kalau saya kan Prof di dari Riau nih. Jadi ada hutan terlarang, eh, hutan terlarang yang dilindungi sebagai hukum adat. Nah, itu kira-kira bisa diangkat enggak Prof? Tapi udah pernah ditulis. Enggak apa-apa, yang pernah ditulis enggak apa-apa. Kita itu kan mengaudiovisualkan ya. sejarah lokal, ya. Hmm. Boleh saja. Kalau itu kan ditulis secara dalam bukuan begitu kan di koran juga boleh mengambil dari koran tidak apa-apa. Kekuatan kita Oke. itu kan mengaudiovisualkan histori itu. Ya kalau di S3 itu namanya digitalisasi. Ya. Bagaimana mengubah uh, sejarah yang biasanya kita cerita-cerita begitu kan mungkin membosankan. Mm. Kalau dengan audiovisual ini eh, peserta didik akan lebih ini apalagi ada musiknya, kemudian mm. nanti diselingi ada hiburan gitu kan lebih menarik. Saya di HI UNS ya, seperti di belakang saya itu menggunakan wayang, mengajar menggunakan wayang. Itu ya menyenangkan siswa nembang, ada ada gamelannya, ada perangnya, ya, mengajarkan diplomasi, mengajarkan ilmu politik, menggunakan media, tapi bukan secara lokal itu, tapi artinya sama saja itu ya memindahkan suatu teks ke dalam bentuk digital atau audio visual itu atau video boleh ya Argarit ya boleh Saya saja, terima. tapi yang penting kan nanti naskah akademiknya itu mungkin juga di dalam buku itu tidak ada aspek-aspek legal aspek kepatutan aspek kelayakan itu kan tidak ada di situ Nah, sebagai pendidik kita itu dituntut untuk uh, itu dapat menjelaskan misi kita di dalam apa, materi sejarah lokal itu, misalkan memwarisi nilai-nilai, membangun kerukunan, menginspirasi orang untuk berbuat kreatif, inovatif, gitu Margaret.